Gunung Dieng meletus di Kawah Sileri membuat warga sekitar panik. Terjadi erupsi preatik pada Kawah Sileri di Komplek Gunung Dieng, Jawa Tengah pada Kamis malam 29 April 2021. Erupsi atau letusan terjadi berupa lontaran material, bebatuan, dan lumpur ke berbagai arah tanpa didahului isyarat peningkatan aktivitas gempa. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang energi dan sumber daya mineral mengatakan erupsi itu terjadi mulai pukul 18.25 waktu Indonesia bagian barat tinggi lontaran lumpur tidak teramati karena terjadi malam menurut data lontaran material bebatuan teramati sejauh 200 meter dan lontaran lumpur sejauh 400 meter ke arah selatan sementara di arah timur lontaran material bebatuan sejauh 200 meter dan lumpur 300 meter erupsi yang terjadi kawah seleri bersifat preatik pre atau letusan akibat kontak air di kawah dengan magma menurutnya tidak didalui oleh kenaikan gempa-gempa vulkanik yang sifatnya signifikan menandakan tidak adanya suplai magma ke permukaan erupsi yang terjadi pada 29 April kemarin lebih diakibatkan oleh over freezer atau aktivitas permukaan atau